Bye. <laughs> oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, hey, halo ketemu lagi dengan saya Dablang tentunya di channel Dablang TV oke okay, teman-teman kali ini saya akan menyoroti atau mengupas tuntas kisah Bali pertama menjelaskan mengapa Bali Hindu dan kedua mengapa Bali tetap menjadi Hindu pada saat Jawa telah berubah menjadi Islam oke okay, teman-teman sebelum lanjut sebelum kita jawab alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik dulu subscribe, karena subscribe sangat berguna bagi saya untuk terus berkaya dan membuat video-video menarik lainnya. mengapa Bali tetap Hindu Bali pulau eksotis di Indonesia yang kaya budaya tetapi mayoritas Hindu di tengah kepungan Islam pertanyaan di atas akan dijawab dalam dua hal pertama menjelaskan mengapa Bali Hindu dan kedua mengapa Bali tetap menjadi Hindu pada saat Jawa telah berubah menjadi Islam Berikut sedikit ringkasan dari buku Robert Finchel 2004 A Short History of Bali, Indonesia's Hindu Realm Pertama penduduk Bali sebagian besar berasal dari luar Bali Kemungkinan berasal dari Jawa atau Lombok Bahasa Bali lebih mirip bahasa Sasak di Lombok daripada bahasa Jawa Bali tidak pernah putus hubungan dengan Jawa dan juga kerajaan lainnya Raja Erlangga adalah setengah Bali karena berayah Bali dan beribu Jawa cucu dari empus sendok Bali selalu berada dalam pengaruh kerajaan di Jawa terutama Majapahit saat Majapahit berada pada puncak kekuasaannya Bali menjadi salah satu daerah penting yang dengan adanya pusat kekuasaan penting yang kemudian menjadi kerajaan Gelgel -Gel, yang semakin menguat seiring dengan melemahnya Majapahit. Gelgel -Gel pernah mengirimkan pasukan untuk membantu Blambangan di ujung Jawa Timur. Musik saat Islam di Jawa menguat terjadi influk ke Bali penjelasan tentang mengapa Bali tetap menjadi Hindu ada beberapa hal paling tidak geografis dan historis penjelasan geografis Bali yang terpisah dari Jawa kurang masuk akal jarak kedua pulau itu hanya sekitar 2,4 km sangat mudah untuk dijelajahi penjelasan historis lebih mudah difahami terdapat beberapa kemungkinan seperti ditulis fringel Pertama Bali tidak pernah secara nyata anti Islam Walaupun Melek memiliki budaya yang berbeda, ini sebabnya Bali tidak pernah merasa harus ditundukkan oleh kerajaan Islam, terutama mataram di Jawa. Minoritas Islam yang berdagang terutama di Bali Utara dan menjadi tentara tetap dapat singgah di Bali. kedua berkaitan dengan momentum sejak runtuhnya Majapahit kemudian Pajang Jepang Demak sampai Mataram yang paling kuat setidaknya ada jeda selama 100 tahun saat Majapahit runtuh dan jel-jel menguat Mataram belum terlalu kuat walaupun Mataram dapat mengusir gegel dari Blambangan gegel masih terlalu kuat untuk ditaklukan. Yang ketiga, ketika Mataram mulai menguat dan Gelgel -gel mulai melemah, datang Belanda yang membuat Mataram harus membagi konsentrasi. Mataram juga dilemahkan oleh konflik-konflik internal. Mataram menjadi defensif saat kekuatan Belanda menguat. Tak lagi memikirkan ekspansi, Mataram justru semakin kehilangan wilayah kekuasaannya seiring dengan menguatnya Belanda. Karena Mataram yang melemah, tidak ada keuntungan yang didapat dari penguasa di Bali untuk memeluk Islam. Pecahnya Gelgel -gel tahun 1690 menjadi sembilan kerajaan kecil justru memudahkan Belanda mengontrol Bali di periode-periode akhir masa kolonial. Sembilan kerajaan di Bali ditaklukan Belanda hanya dalam waktu 60 tahun. Oke okay, itulah teman-teman. Kenapa Bali tetap Hindu sedangkan yang lainnya sudah Islam. Dan... Semoga dengan hadirnya video ini teman-teman mendapat wawasan dan juga menghormati keberagaman budaya yang berada di Indonesia. Karena Indonesia itu sangat beragam. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan dengan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.